Halo anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan Badiksi di sini. Yang mana Badiksi kali ini akan memberikan sebuah materi yaitu matematika yang berjudul penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Baiklah anak-anak. Untuk uh, maaf sebelum menuju ke materi, ada baiknya kalian harus mengingat uh, bagian-bagian dari sebuah pecahan ya. Bisa Pak Diksi tuliskan di sini bahwasannya Pak Diksi berikan dengan variabel atau huruf x ya, yang di atas, kemudian yang di bawah ada huruf y ya. Oke, yang di atas itu disebut sebagai pembilang ya. Coba kalian ingat yang di atas pembilang, kemudian yang di bawah itu adalah penyebut. Nah, masih ingat kan? Ini ya, masih ingat ya? Oke, kalau begitu uh, kita langsung menuju pada materi. Tadi ambil sebuah contoh soal ya. Di sini, Mbak ada sebuah soal. Ya, ada sebuah soal. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama, baik seperti ini. Contohnya, kalau sudah, ya coba kalian uh, pahami. Di sini, penyebutnya sudah sama, ya. Ini adalah penyebut, ya jadi ketika anak-anak sudah menemukan penyebut yang sama jadi anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya ya, pembilangnya tinggal dijumlah, oke okay, Pak Disi taruh sini ya uh, penyebutnya Pak Disi tulis di bawah karena sudah sama 7, yaitu tetap 7 ya? kemudian anak-anak langsung menjumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5 per 7 nah demikian e, penjelasan yang Pak Dixi sampaikan kepada anak-anak sekalian bagaimana apakah sudah dimengerti kalau ada pertanyaan tolong beri komentar di kolom komentar di bawah ini nih ya Oke sampai berjumpa kembali pada pembelajaran pembelajaran yang lain terima kasih